katakan sebagai khalifah. Khalifah menurut saya adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan itu yang dimiliki manusia itu hanya akal dibanding makhluk-makhluk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.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 Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Satria Piningit dan memasuki tahun 2023 ke depan. Di mana di tahun 2023 nanti sudah banyak yang membahas yang meramalkan bahwasanya di tahun 2023 nanti Itu banyak kejadian-kejadian yang boleh dibilang sangat mengerikan Olehnya itu pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023 Seperti yang kita alami Di tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya Banyak fenomena-fenomena alam Yang membuat kita merasa khawatir merasa takut dengan kejadian-kejadian yang tiba-tiba muncul fenomena-fenomena alam yang begitu tidak bersahabat dengan kita seperti gempa bumi gunung meletus tsunami angin puting beliung Tanah longsor dan masih banyak lagi di sini. Kalau kita merenungi dan bila kita berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di kehidupan ini sehingga seolah-olah alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita? Sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agar alam ini. Menjadi bersahabat dengan kita. Di sini saya akan mencoba memberi pendapat. Memberikan suatu. Pemikiran. Bahwa. Kalau menurut saya orang awam, alam ini seakan-akan ada yang kurang dari diri kita kepada alam semesta ini. Ada sesuatu yang kita tidak lakukan sebagai apa yang dikehendaki oleh alam. Apa itu? Barangkali kita harus kembali kepada ajaran-ajaran agama, Ajaran-ajaran yang begitu luhur, dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur kita seperti budaya-budaya yang sudah ditanamkan kepada kita oleh leluhur-leluhur kita. Semua itu mengandung nilai-nilai yang barangkali bisa membuat alam ini menjadi bersahabat dengan kita. <tuh> Alam ini tidak menghendaki sesuatu berupa materi yang kita miliki Bagi saya bukan seperti itu Bukan itu yang diinginkan oleh alam Alam semesta ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam Jadi kita dengan alam semesta ini sama-sama ciptaan Sama-sama makhluk Tuhan di alam raya ini jadi bila kita dengan alam semesta ini tidak ada hubungan yang harmonis, dalam artian kita tidak melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Itu alam sepertinya diibaratkan suami-istri ya. Saya ibaratkan alam itu sebagai istri misalnya. Sedangkan kita manusia ini adalah suami. Bila istri dan suami tidak ada kerjasama Maka di dalam satu keluarga itu Itu tidak akan ada keharmonisan Ini pendapat saya Menurut saya Saya tidak tahu pendapat saudara-saudara saya Yang sekarang ini sedang menonton video ini Seperti apa Tapi kalau menurut saya yang awam Yang tidak punya pengetahuan sama sekali Boleh dikata orang yang hanya sekedar ber asumsi seperti itu pendapat saya bahwa alam ini seperti suami istri antara alam dengan manusia atau antara alam dengan makhluk makhluk-makhluk lain di alam ini kan tidak memiliki akal kita yang memiliki akal sehingga kita di, dikatakan sebagai khalifah khalifah menurut saya adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan kesempurnaan itu yang dimiliki manusia itu hanya akal dibanding makhluk-makhluk lain pada makhluk lain itu akal tidak dimiliki oleh mereka hanya manusia sehingga manusia ini disebut sebagai makhluk yang sempurna dan kesempurnaan ini bila tidak diikuti dengan perilaku atau perbuatan-perbuatan yang positif maka Kesempurnaannya berbalik. Menjadi lebih hina daripada binatang. Ini mungkin yang terjadi atas diri kita. Saya tidak mau mengatakan orang lain bahwa saya lah yang mungkin berbuat baik atau yang perilaku baik. Saya sendiri juga menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang, yang harus saya benahi dalam perilaku saya. Masih banyak perilaku-perilaku yang barangkali tidak menyenangkan bagi orang lain atas perilaku-perilaku yang saya tampilkan di lingkungan saya. Itu saya sadari. Jadi menurut saya alam ini dengan fenomena-fenomena yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang katanya sudah diramalkan bahwa di tahun 2023 itu kejadian-kejadian yang sangat mengerikan itu bisa saja terjadi, saya sendiri juga memang kurang sependapat dengan pendapat ini, bahwa hal itu bisa terjadi. Karena menurut saya sebagai orang awam, itu semua adalah rahasia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui apa yang menjadi rahasia Tuhan, termasuk bencana-bencana yang muncul. Semua itu di luar kemampuan manusia. Kalau menurut saya, sebagai orang awam yang tidak punya pengetahuan tentang apa yang disebut-sebut seperti mereka-mereka yang membicarakan masalah-masalah itu di mana-mana seperti di media sosial. <tuh> Namun, sebagai manusia, saya juga menghargai pendapat-pendapat itu. Karena itu adalah pendapat yang Mungkin kita harus menghargai juga agar kita menjadi waspada ke depan. Tidak ada salahnya kalau informasi itu untuk bisa membuat kita itu menjadi waspada. Agar kita lebih banyak lagi berbuat kebaikan-kebaikan, berbuat hal-hal yang positif. Jadi saudaraku, saya kira pembahasan ini Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Demikian yang saya sampaikan, bila bermanfaat eh, disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.